teman lihat nih kakak dapat jangkrik hitam bersama si pari kuning nih teman-teman teman-teman lihat kan ini pari kuning kakak masukin ke wadah ya teman-teman kita berburu mainan lagi nih teman-teman bersama kakak cari mainannya ya teman-teman Yo teman-teman cari mainan bersama kakak mana ya mainannya teman-teman tuh Kakak dapat lagi teman-teman lihat nih. Kakak dapat lobster merah teman-teman. Ada lagi. Ini apa ya teman-teman? Wah, ini kepiting teman-teman. Kakak masukin ke wadah ya teman-teman. Kita harus semangat mencari mainan teman-teman. Kakak di sini belajar. Kakak di sini akan belajar memperkenalkan nama hewan nih teman-teman mana ya mainannya teman-teman teman-teman apabila melihat mainan tanya kakak ya ini ya wah apaan tuh teman-teman sepertinya wah dia kebalik yuk kita lihat wah kita dapat laba-laba hitam nih teman-teman teman-teman lihat kan jangan lupa dimasukin ke wadah ya teman-teman lihat tuh teman-teman kita sudah dapat berapa kita sudah dapat lima mainan teman-teman yuk cari lagi mana ya mainannya teman-teman mainan mana sih wah kakak dapat lagi nih teman-teman kakak dapat ikan hias nih teman-teman warnanya kuning dan hitam ada pula putihnya sedikit teman-teman masukin ke wadah lagi ya teman-teman wah sepertinya berburu mainan hari ini seru sekali teman-teman wadidaw mana ya teman-teman wow kita dapat lagi teman-teman teman-teman lihat kan wah kita dapat hiu martil nih teman-teman hiu martil bentuknya seperti ini teman-teman wadidaw dan kita dapat pari lagi teman-teman Hari ini kita dapat pari hitam nih teman-teman. Teman-teman ada yang suka makan ikan pari nggak? Kalau kakak pasti suka teman-teman. Mana lagi ya teman-teman? Lihat tuh teman-teman. Mainan kakak sudah banyak kan? Mana lagi ya teman-teman mainannya? Kakak sangat banget sekali hari ini berburu mainan teman-teman. Mana ya teman-teman? teman-teman sepertinya Kakak dapat mainan lagi nih teman-teman Wah ada yang terjatuh tuh teman-teman wadidaw Kakak dapat capung nih teman-teman Kakak masukin ke wadah ya teman-teman dan kakak dapat bintang laut juga teman-teman teman-teman lihat kan bintang lautnya ini bintang laut teman-teman warnanya merah Wah lihat tuh mainan kakak teman-teman Kakak sudah dapat lumayan banyak. Tapi kakak masih mau cari lagi mainannya teman-teman. Harus lebih semangat lagi nih. Berburu mainannya. Wadidah. Wow. Teman-teman lihat nggak tuh. Ini apaan teman-teman. Ya, Wah. Kita dapat semut merah besar teman-teman. Lihat tuh semutnya. Kakinya ada enam teman-teman. Lihat matanya ya teman-teman. Dan juga ini apa sih namanya teman-teman Wah, -teman? oh, ini bokongnya teman-teman apabila teman-teman digigit pakai mulutnya ini pasti terasa sakit teman-teman wadidawadidiu berarti harus hati-hati apabila bertemu semut merah nanti badan teman digigit lagi berburu mainan kakak sangat suka teman-teman Temani Kakak ya teman-teman berburu mainan yang lebih banyak agar Kakak dapat membawanya pulang ke rumah teman-teman. Wow, wadidah wadidaw, teman-teman lihat teman-teman. Teman-teman lihat gak tuh Kakak dapat dua lagi teman-teman. Wah, wow, warnanya cantik-cantik teman-teman. wadidaw lihat nih teman-teman. Kakak dapat semu apa ya ini teman-teman? Lalat besar nih teman-teman. Warnanya kuning teman-teman. Lihat tuh lalatnya kakak Besar kan Masukin ke wadah lagi ya Dan kakak dapat Si kumbang cantik nih teman-teman Kumbangnya cantik ya teman-teman Warnanya merah hitam Wadidawadidiu Masukin ke wadah ya teman-teman Kita mau lihat teman-teman Berapa mainan Yang kita dapat hari ini teman-teman Yuk kita hitung Teman-teman berapa mainan yang kita peroleh hari ini yuk kita hitung wadidaw pokoknya berburu mainan bersama kakak pasti sangat seru oke teman-teman kita lihat nih kakak dapat ikan hias teman-teman satu ini pari kuning dua kakak dapat lobster juga nih teman-teman tiga dan ada si hiu martil, teman-teman. Empat. Ada bintang laut merah. Lima. Ada si capung. Enam. Terus ada si sebut merah, teman-teman. Tujuh. Dan kakak dapat si lalat besar, teman-teman. Delapan dan ada si kumbang cantik teman-teman. 9 -teman. dan Kakak dapat pari hitam lagi nih teman-teman. 10. -teman. Wadidaw. lihat nih. Kakak dapat juga laba-laba hitam teman-teman. 11. -teman. Ada jangkrik lagi nih teman-teman. Jangkrik ini warnanya matanya warna merah nih teman-teman. 12 -teman. dan terakhir Kakak dapat si kepiting ini teman-teman. Jadi 13. Wah, ternyata mainan Kakak yang Kakak peroleh hari ini ada 13 mainan teman-teman. Wadidaw. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman dari Kakak. Jangan lupa like dan subscribe di Toys of Mainannya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.